terima kasih untuk produknya kami merasa sudah bagus mungkin bisa dipertahankan dan mungkin ditingkatkan lagi untuk produknya semoga nanti produk ini banyak diminati di tempat-tempat yang lebih okay. bersama-sama bersama dengan siapa ini Bapak Pak Wawan Pak Wawan ya, dari SMP2 oh, guru nama Pak Guru BK Oh Guru PK. Oke okay, terima kasih Pak Wawan sama-sama ya. Enggak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat eh, malam Nama saya Afif Maulana Yustian Dari SMP Nual Maruf. Kebetulan saya disini sebagai ketua Satgas SMP Nual Kudus Alhamdulillah eh, Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada SMK Nual Kudus Yang sudah Memberikan eh, bantuan Berupa alat cek suhu Dan Alat untuk sanitizer eh, Ini sangat membantu kami. Karena ini sudah persiapan uh, jadwal luring anak-anak SMP Nol jadi untuk memudahkan tim satgas, oh. meringankan tugas uh, dari tim satgas. Dan terima kasih banyak. Yang uh, dari saya, Wabidologi Budjaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bapak. Bisa dicoba bapak untuk ceknya suhu. Suhu anda normal. Oke. Okay. Silakan masuk. Oke. Okay entar oke okay. lagi Bapak suruh okay. ada Pak silakan masuk oke okay, terima kasih